Pak Menteri, Nabi pernah ditanya. Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, untuk apa engkau hadir di dunia ini? Allah menghadirkan engkau di dunia untuk apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan. Tapi apa tujuannya? Li maka makarimal akhlak Memperbaiki akhlak manusia. Nah, oleh karena itu tepat sekali... Ketika kita berbicara soal akhlak di kementerian ini, sebab kenapa inilah kementerian yang sangat memudahkan pegawainya masuk surga. Benar, karena kata Nabi, "Pakir miskin dengan aku itu, pakir miskin dengan saya itu seperti dua jari ini tidak bisa dipisahkan dekat sekali, pakir miskin dengan aku dekat sekali." Maka orang yang menangani pakir miskin itu... ...pasti dekat dengan Nabi. Tapi ingat... ...dekat juga dengan neraka. Oleh karena itu... ...maka diperlukan ahlak. Salah satu ahlak itu... ...bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Nah hari ini... Ya, mic kurang bagus. Ya, Alhamdulillah. Ya. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian Salah satu ahlak baik itu Bersyukur Bahasa Indonesia Berterima kasih Segala sesuatu Pemberian Allah Yang mana pemberian itu memang kita inginkan Itu disebut nikmat Saya ulangi Segala pemberian Allah di mana memang pemberian itu kita mau Disebut nikmat Pak menteri, mimpin kementerian ini Mau selamat dan anggarannya betul-betul tepat sasaran. Itu nikmat. Satu tahun kepemimpinan Pak Menteri. Nikmat. Ada juga pemberian Allah. Allah kasih tapi kita tidak mau. Allah kasih. Namanya musibah. Tidak ada orang mau kena banjir. Allah kasih. Musibah. Tidak ada orang mau kena kebakaran. Allah kasih. Musibah. Nah ini yang kita akan kemukakan dulu. Nikmat dengan musibah. Satu nikmat. Kementerian kita ini, terutama pegawainya, ASN-nya, mesti bersyukur keterlaluan pegawai negeri Kementerian Sosial kalau tidak bersyukur. Umumnya pegawai negeri. Kenapa Ustaz? Coba lihat dampak COVID. Pegawai negeri tidak dikurangi gajinya. Tunjangan tidak dikurangi. Bahkan jam kerjanya yang dikurangi. Coba, coba lihat pegawai perusahaan yang lain Hah? Mereka dikurangi gajinya Ditambah jam kerjanya Salah satu penerbangan Saya ini tiap hari naik pesawat Ustadz, PHK Dirumahkan Saya bilang kau masih bersyukur Masih dirumahkan Daripada dikuburkan Ya, Tapi kasihan Jam kerjanya ditambah Gajinya dikurangi kalau kita pegawai negeri, mana ada dikurangi gara-gara COVID? Jam kerja kita yang dikurangi. Maka keterlaluan kalau tidak bersyukur. Coba, transportasi sudah tidak keluar. Pembeli bensin sudah tidak keluar. Tidak kena macet. Kerja di rumah, apa gaji dikurangi? Tidak. Maka bersyukur. Gimana cara bersyukurnya? Kalau kita orang Islam, yang pertama bersyukurnya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua cara bersyukurnya tidak cukup dengan kalimat hamdalah, perbaiki kerjamu, bos. Sudah Pak Menteri kita ini alhamdulillah. Di saya dengar-dengar cerita kuat bekerja. Masih mudah dan kuat bekerja. Alhamdulillah, eh? soal proyek beliau, ndak urusin. Yang penting kerja yang baik. Nah, cara bersyukurnya kerja yang baik. Alhamdulillah, kesyukuran kita lagi. Bapak ini gampang masuk surga. Kok bisa gampang masuk surga? Bapak ngurusi pakir miskin, tapi ingat. Nah, Pak Menteri, saya selalu bilang begini sama pejabat. Sama Kapolri, sama Menteri, sama Gubernur. Keliru pejabat kalau tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Kok bisa Ustadz? Contoh. Anggaplah kami ini ulama masuk surga, ngantri Pak. Kenapa ngantri Ustadz? Berapa ulama di Indonesia? Kalaupun dipanggilkan ngantri. Ulama Timur Tengah, ulama Jawa Barat. Huh? Ulama Sulawesi Menteri pak, tapi menteri sosial Cuma satu di Indonesia, Pada perlu ngantri bapak masuk Mana ada ngantri, menteri sosial cuma satu di Republik Indonesia Gampang masuk pak Tapi ingat, ketika keliru, gampang juga dia didapat Langsung ya Mana kiai, kiai mana Pak Tuhan ah, Cari itu kiai dari Timur Tengah, dari Timur, dari Timur Tengah berapa? Dari Jawa Timur berapa? Dicari susah. Tapi begitu dibilang, mana menteri sosial Republik Indonesia? Ah, itu Pak Arim Batubara. <tuk> <tuk> Tapi apakah Allah melarang kita jadi pejabat? Tidak. Pak menteri, saya selalu bilang begini. Bapak pejabat lebih baik paksa anak buahnya masuk surga. Daripada mereka sukarela masuk neraka. Kalau Pak Menteri punya jabatan, punya kekuatan... ...Bapak bisa perintah satu kementerian. Kalau saya cuma katakan, ayo mari bersedekah. Mari bantu pakir miskin. Pulang dari khutbah, dia berhenti. Dia lupa lagi itu ajaran agama. Tapi kalau Bapak langsung eksekusi. Eh, tolong di situ. Ada Pantia asuhan bantu di situ. Jadi, Pak. Jadi. Kenapa? Bapak punya kekuasaan. Eh, tolong di situ... Perbaiki, renovasi itu rumah pakir miskin di situ. Bapak, jadi. Kalau saya, tolong bantu di situ. Selesaikan rumah dan bilang orang, siapa kau Ustadz? Maka keliru ketika ada orang. Tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Pak Dirjen, misalnya muslim. Salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ngomong, Pak. Mana itu Bapak ini tidak pernah saya di masjid ini berapa tahun sudah kita di sini ndak pernah saya dapat berjamaah. Aju ngomong, kau dicari sama Pak Dirjen. Besok Pak jam dua belas duhur jam sebelas sudah ada itu di jalan di masjid. Itulah hebatnya orang punya kekuasaan dan Allah tidak melarang. Allah tidak melarang kita jadi pejabat. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan tidak mungkin kau bisa meletakkan hak dan batil tanpa kekuasaan. Maka gunakan kekuasaan yang kita miliki untuk masuk surga Siapa orang baik di antara kita kata Nabi? Yang paling sholatnya paling bagus? Bukan. Yang tiap tahun naik haji? Bukan. Yang Senin Kamis puasa? Bukan. Sholat berjamaah tiap hari di masjid? Bukan. Lalu siapa orang baik kata Nabi? Hayrun nas anfa'uhum linnas. Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Siapa orang paling banyak manfaatnya buat orang lain? Kita leni ke Mensos. Begitu ada bencana banjir, apa ada KPK di situ? Mensos dulu yang ada di situ, Pak. Ayo, Begitu ada kebakaran, apa kementerian agama ada di situ? Baca khutbah. Nda, Pak. Mensos. Coba. KPK urusan kalau Bapak salah gunakan anggaran. Tapi saya kira keterlaluan Pak kita. Kalau masih mau menyalahgunakan Pak. Kita umat Islam. Selalu kan ketika kita sholat baca. Inna sholati. Itu setiap sholat dibaca itu. Inna sholati. Wanusuki. Wamahyaya. Wamamati. Lillahi Rabbil Alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, salatku Seserahkan segalanya kepada Allah. Berarti ini aplikasinya, prakteknya dalam kehidupan kita bekerja. Bekerja ikhlas. Itu ikhlas. Luar biasa penghargaan Allah. Kalau Pak Menteri bilang begini. Dah saat ini Soal honor, saya punya urusan. Maka, saya paksi maksimal kerja saya, Pak. Kenapa saya belum belum tahu nilainya? Maka, saya akan bekerja dengan baik. Tapi, kalau Pak Menteri, Ustadz, kok kerja ini sepuluh ribu? Maka, saya akan kerja seadanya. Seada saya sudah tahu nilainya. Itulah ikhlas pak bekerja di Kemensos hanya mengharapkan pujian dari Pak Menteri. Capek Pak. Jangan cari muka sama Pak Menteri. Pak Menteri senang sama kita. Kalau istrinya Pak Menteri tidak senang, tidak jalan urusan Pak. Pak, cari muka sama Menteri. Capek. Kenapa capek Ustadz? Contoh, ini penyakit manusia. 10 disuruh kerja. kau kerja ini DA, 10. 9 yang benar. Satu yang salah, yang satu dipersoalkan pak Goblok memang kamu ini Sudah dikasih tunjangan, dikasih uang bensin, dijamin sopirmu Ini kau gak bisa kerja Sembilan yang benar, satu yang salah, yang satu dipersoalkan Itu manusia Beda kalau bapak mencari ridha Allah Bapak sepuluh kerja, sembilan satu salah Yang satu yang benar, ini yang Allah puji Maka jangan cari muka sama menteri Begitu ganti menteri, cari muka lagi cape kita cari muka, maka itu yang disebut kerja ikhlas, kerja ikhlas, dan orang yang kerja ikhlas bukan cuma dapat gaji tiap tahun tiap bulan, tapi dia dapat janji surga. tapi kalau bapak bekerja cari muka, kejar apa namanya golongan dan gaji, di akhirat nanti ya Allah. Mana pahalaku ngurus pakir miskin 30 tahun. Allah berfirman kau bohong. Kau ngurus pakir miskin itu kan kau mau cari muka. Kau sudah dapat eselon. Kau mau dapat penghargaan manusia. Kau sudah dapat. Saya sudah kasih kau di dunia. Sekarang kau tidak dapat apa-apa. Maka orang kementerian sosial mestinya mengedepankan bekerja lillahi ta'ala. Dan orang yang bekerja lillahi ta'ala insya Allah aman dari KPK. Itu, tapi ingat orang di Kemensos juga ini Allah ancam ayat. Oh uh, tidak tanggung-tanggung ancamannya Pak. Dan Bapak orang Islam pasti hafal semuanya ayat. Allah bertanya, tahu tidak kamu pendusta agama? Apa artinya? Hajinya dusta, solatnya dusta, puasanya dusta, bahkan sahadatnya pun dusta kata Allah. Islamannya Islam dusta. Siapa mereka? Mereka kata Al-Quran tadi. Mereka yang menghardik anak yatim piatu. Dan membiarkan pakir miskin terlantar. Itu tanggung jawab Bapak semua. Ngati-ngati. Dan kalau ngambil haknya pakir miskin. Susah tobatnya Pak. Susah tobatnya. Kalau saya dosa sama Pak Menteri. Gampang saya Pak. Apalagi kalau dosa kepada Allah gampang sekali tobatnya. Kenapa? Dosa kepada Allah gampang tobatnya. Satu, nyesal. Dua, akui. Jangan lagi, ah ini, ah ini, ini, ah tidak. Akui kau salah. Yang ketiga, jangan ulang. Yang keempat, ganti kebaikan. Kata Allah, semua dosamu saya ampuni. Kecuali kau mengaku Tuhan, saya tidak ampuni kau. Tapi dosa kepada sesama manusia, syaratnya menjadi setelah empat, tambah lagi. Menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan yang, ke yang kelima, minta maaf sama yang bersangkutan Dan yang keenam, kalau berkaitan barang Kembalikan barang negara yang pernah kau ambil Jadi kalau saya dosa sama Pak Menteri Satu, saya akui Dua, saya menyesal Tiga, tidak mengulang. Empat, saya ganti menjadi lebih baik. Saya ahlak saya kepada kau, Pak Menteri. Yang kelima syaratnya saya minta maaf. Pak Menteri, maafkan saya. Kenapa dulu ada dulu sendalnya Pak Menteri hilang? ah Saya yang ambil itu Pak Menteri. Maafkan saya. Itu syarat itu harus. Sudah itu lalu saya katakanlah Pak Menteri bilang. Oke okay, saya maafkan kau dah saat. Tapi kes kembali dulu sendalku. Itu tidak boleh kalau tidak disebut. Maka bapak-bapak yang pernah berdosa kepada istri. Syaratnya harus sebut itu Pak. Ibu maafkan saya bu, eh apa-apa judulnya ini pak, tiba-tiba aku minta maaf, enggak usahlah nanti ngomong ngamuk lagi Maafkan saya bu, eh, apa-apa sebabnya, tapi jangan kau marah Ibu ya, Ndak apa Maafkan saya bu, dulu waktu saya tugas ke Sulawesi, saya ada perempuan mirip betul sama kamu bu, Maafkan saya, saya hilap Ibu, saya hilap Kata istrinya, begitulah manusia biasa pak, kadang-kala -kadang kita hilap Saya maafkan, karena waktu itu saya juga selingkuh <laughs> Tiba-tiba saya pernah selesai ceramah gini Pak Menteri ada dan ngomong sama saya masalah ini ceramahnya Pak Ustad. Kenapa? Saya pernah selingkuh sama tetanggaku Ustad. Suaminya tentara. Terus jadi saya sebut nanti saya bilang jangan nanti kau ditembak. <tiba -tiba> Itu kalau syaratnya berkaitan dengan barang kalau bapak mau bertobat setelah kita sampaikan syarat berikutnya kembalikan barang yang pernah bapak ambil. Ya, bayangkan dan kalau tidak dikembalikan itu barang yang pernah kita ambil ini rukun iman Pak ini enggak bisa diakali tapi iman yang bicara syaratnya kata nabi barang kalau kau tidak kembalikan sebelum kau wafat maka barang yang pernah kita ambil disuruh pikul di padang masa kelak ah lewatlah pegawai honor di samping kita oh pantas hilang meja di kantor ternyata bapak yang ambil maka yang pernah ngambil barang-barang kemensos kembalikan besok, Pak. Benar, Pak. Kembalikan. Selama tidak dikembalikan, selama itu tobat tidak diterima. Wah, itu kalau meja, Pak. Gimana kalau ngambil duit 2 miliar? Tapi dia bilang mahasiswaku duit 2 miliar, Ustadz, didompet aja itu kalau uang Singapura yang sepuluh ribu. Saya bilang, nyanko, bayangkan uang sepuluh ribu Singapura. Tapi kau bayangkan uang koin 2 miliar, berapa karung kopi kulit itu. Semestinya ini semua tidak akan terjadi ketika ahlak kita baik. Ahlak kita baik. Nah, kemudian ahlak yang kedua. Hilangkan rasa sombong. Kantor ini Pak, biasanya kinerjanya tidak baik kalau banyak pegawainya orang-orang yang sombong. Dan orang sombong itu sangat potensial memecah persaudaraan. Apa itu sombong? Apakah sombong Bapak berpakaian mahal? Belum tentu. Pak Menteri punya usaha sebelum jadi Menteri. Punya duit, pakai barang mahal. Apa sombong? Tidak. Pakai itu Pak. Itu rezekinya Bapak supaya orang tidak meremehkan Bapak. Pakai. Allah tidak melarang. Itu rezekimu saat pakai. Lalu apa itu sombong? Kata Nabi dua sifat sombong itu karakternya satu menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Jadi Bapak pakai baju krokodail. Yang katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu kepalanya menghadap keluar, jadi buaya darat. <laughs> apa sombong? Tidak. Bapak pakai jam tangan Rolex, apa sombong? Belum tentu. Lalu kapan Bapak sombong? Ketika Bapak pakai barang mahal lalu meremehkan pegawai yang murah. Weh. Security. Eh, kau tahu ini jam saya, 300 juta. Kamu pegawai honor security, tidak bisa kau beli. Sombong. Dua, apa sombong? Menolak kebenaran. Mentang-mentang anak muda. Kan di kantor seperti ini kan kadang kala ini orang tua. Tiba-tiba protes sama Pak Menteri. Apa? Kami ini sudah 15 tahun jadi pegawai, dari dipromosi. Itu anak muda baru 2 tahun sudah promosi. Bener, Pak. Ini baru 2 tahun tapi otaknya Pentium 4. Prosesornya cepat loading. Bapak 15 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Sudah surat, Pak. Sudah, Pak. Mana? Tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Ini otak zaman dulu ini yang begini.